Oke okay, teman-teman, sekarang kita akan uh, membuat menggerakkan kamera ya. Jadi setelah player-nya nabrak atau mendarat ya, landing di planet, maka yang kita lakukan adalah memindahkan kamera ke atas ya, ke ke layar selanjutnya, ke planet berikutnya. Sehingga gamenya akan seolah-olah menjadi unlimited ya, enggak uh, selesai-selesai gitu ya. Kita hingga ke planet, muncul planet lain, kita hingga dan seterusnya dan seterusnya. Oke, okay. um, kita akan menggerakkan kamera, main kamera. Uh, kita perlu dua variabel bantu. Nah. Jadi kita scroll dulu ke atas. Uh, kita akan bikin variabel private uh, vector3 uh, destination kamera. Oke, okay. dan kita perlu sebuah uh, boolean kamera move uh, yang defaultnya adalah false. Jika kamera move-nya true, maka nanti di update-nya ini, di dalam update kita akan menggerakkan kamera menuju tujuannya. Jadi, kita tambahkan if kamera move-nya true, ini ya harus true. Ya, kita akan menggerakkan kameranya. Nah, bagaimana caranya menggerakkan kamera ke ke arah yang kita inginkan? Caranya adalah kamera main. .transform.translate kemudian di dalamnya kita um, apa namanya, kita masukkan ini ya, vector 3, ya menuju ke arah up-nya, ya, vector three yang menuju ke arah up-nya, jadi kita masukkan um, tujuan ke arah up -nya. Uh, di sini kita bisa ambil dari destination kamera, oke okay, kita ambil destination kamera, oke okay, kita kalikan dengan time .delta time. Kenapa perlu dikalikan dengan time delta time? Karena kita nggak uh, mau kameranya tiba-tiba berpindah, lompat, gitu ya, langsung sampai tujuan begitu ya, sampai ke vektor yang diinginkan. Nah uh, kita akan bagi kita akan fraksikan uh, translasinya ini dengan time delta time ya mirip dengan uh, waktu kita merotasi kan si astronot oke okay. nah uh, kameranya akan terus bertranslasi sampai enggak ada batasnya makanya itu kita perlu hentikan kita harus punya if di sini untuk menggantikan kamera if kamera dot dot kita hanya menggerakkan kamera sesuai dengan uh, ini ya sumbu y apakah lebih besar dari si playernya sorry si planet targetnya target planet dot transform .y. maka kita stop kamera move nya sama dengan false Oke, okay, teman-teman seperti ini. Nah, destination kameranya Anda boleh isi sembarang ya. Artinya kita coba-coba aja. Kita akan coba-coba aja. Yang pasti gerakan kameranya adalah vektornya adalah ke atas, sehingga x-nya Anda bisa 0 kan? Y-nya Anda isi dengan sebuah angka 50f, misalkan, Dan z-nya itu saja 00f. Nah, dengan demikian kita punya vektor up. Ya, yang magnitude-nya adalah 5, 5 poin di United, dan ini kalau nggak dikalikan delta time, maka yang terjadi kameranya langsung jump, 5, begitu ya, langsung lompat 5, gitu ya, lompat 5, lompat 5. Nah, kita kaitkan dengan delta time agar uh, ada semacam animasinya, ada semacam perlambatannya, tidak langsung tiba-tiba dia sampai ke tujuan. Oke, kita akan coba testing ya, teman-teman, tapi... Um, kapan kamera move-nya jadi true? Nah, itu pertanyaannya. Kamera move-nya kita ubah jadi true pada saat collide dengan si planet, ya planet tujuan. Jadi di sini Anda ketik kamera move sama dengan true. Simpan. Mari kita balik lagi ke United. Mari kita coba play. maximize dulu, nah teman-teman disini kita akan tabrakan, nah kameranya bergerak nah seperti ini uh, kurang mundur ke bawah ya kelihatannya ya, kurang mundur ke bawah kita akan rubah sedikit programnya supaya pas balik lagi ke player handler di bagian ini coba anda tambahkan dengan 3.0 F, nah ini sekali lagi angka ini uh, coba trial and error ya teman-teman kita trial and error, oke okay, kita akan coba play ulang, oke, okay, nah kita akan klik, ya saya rasa sudah pas ya di sini, oke, okay, nah pada saat planetnya atau kameranya naik ke atas dan stop, maka kita harus men-spawn, ya, kita harus men-spawn planet baru, nih, ya, di di tiga posisi random yang awal tadi, oke, okay. nah, karena itu, balik lagi ke uh, uh, handle player handle scripts kita akan men-spawn planet di sini, ya, pada saat kameranya berhenti, kita men-spawn planet baru, yang programnya ada di game handler, ya, spawn new planet, oke, okay. eh uh, karena ini public, sehingga harapannya kita bisa akses game handlernya uh, public juga. Oke, okay, baik teman-teman, kita akan akses game handlernya di sini. Oke, okay, uh, saya akan pakai cara yang berbeda. Anda balik ke Unity. Nah, ini kita akan memberi tag untuk si game handlernya. Jadi, Anda klik game handler yang ada di sini. Kita kasih tag game controller. Game controller. Oke, okay, jadi kita balik lagi ke player handler, kemudian kita create object object game handler uh, game handler handler sama dengan game object find big tag Oke, okay, kita akan cari object yang diberi tag game controller yang cuman satu-satunya harusnya ya game controller get component game handler jadi objek ini saya tidak mau saya nggak akan ambil uh, rigid nya atau collider nya atau objeknya sprite-nya saya hanya mau akses script yang dia miliki ya jadi kita tahu bahwa si game controller uh, alias si ini game handler ini punya tag game controller Jangan salah ketik ya, teman-teman. Ini dia punya um, script, ya. Script si game handler. Dan saya tahu bahwa si script game handler ini punya yang namanya uh, apa spawn new planet. ya, Spawn new planet. Dan kita akan melakukan pengacakan, ya. Either dia uh, middle, left, atau right. Kita akan acak di sini. Jadi jangan mere terus atau left-left terus. Kita akan akan melakukan random di sini, teman-teman. Randomnya, um, saya pakai cara siap saja, list, my list, sama dengan new list. Oke, okay, ini kayaknya kita perlu import. Eh, sorry, maaf. Um, Oke, okay, sebentar-bentar. Oke, okay, ini string ya, ini string, my list, sama dengan new list yang juga juga sama-sama string. Kemudian kita masukkan uh, beberapa string di dalamnya yang disesuaikan dengan randomannya, left, right, dan disesuaikan dengan ini ya, uh, pengecekannya di sini, middle, my list, Oke. Okay. random dot in uh, random random on range, ya. Jadi di sini uh, untuk mendapatkan uh, nilai acak uh, kita gunakan random dot di, di sini kita isi 0 sampai 1, ya. Kenapa? Karena list saya indeksnya 0, 1, 2. Maaf 0 sampai 2 mestinya. Sehingga nanti random .range akan mengembalikan posisi ke-0, posisi ke-1 atau posisi ke-2. Per di sini saya isi 0,2 teman-teman dan kita akan simpan di sebuah integer i. Oke. Okay. Nah, kita spawn new planet berdasarkan uh, my list yang ke berapa ya. Jadi kita ketik my list ke i. Ya, jadi artinya ini akan menghasilkan nomor indeks 0,1. 1 dua dan kalau saya panggil mylist ke i, i nya misalkan satu maka my list ke i akan menghasilkan right karena dia menghasilkan right maka masuk ke sini masuk ke right maka akan di sebuah bola planet baru di posisi yang ditentukan simpan dulu kita akan tes play kita coba dulu ya Yep. nah itu ya, munculkan planetnya di atas, kita akan coba terbangkan lagi ke sana ya dan seterusnya, dan seterusnya nah planetnya, jadi gamenya seolah-olah menjadi unlimited up, ah, ada bug ini ya ke panggil dua kali ya, oke, nanti kita akan coba periksa, oke okay. oke, okay, teman-teman uh, kita akan benerin bugnya uh, bugnya kelihatannya muncul karena ini ya karena apa namanya uh, program ini yang memaksa uh, uh, si astronot untuk menabrakin diri ke tengah planet dan ini uh, kepanggil beberapa kali sehingga men-trigger kamera move dan eventually akhirnya men-trigger uh, planetnya secara terus menerus. Kita akan tambahkan satu boolean lagi ya teman-teman, ya di sini, private bool uh, first hit, sama dengan false, ya, boolean first hit ini kita akan lakukan pengecekan, jadi kita cek apakah first hitnya masih false, dan apakah si astronot menabrak planet dan first hitnya masih false, jika iya, maka kita ubah first hitnya, menjadi true sehingga program ini tidak akan kepanggil dua kali. Ya, kita mencegah program ini semua kepanggil satu kali. nah, kapan hit-nya dikembalikan jadi false pada saat si player lompat terbang ya. Forsit sama dengan false. Kita kembalikan jadi false. Oke, kita simpan dulu, teman-teman. Kita lihat apakah sudah beres bug-nya. Oke, okay, play. Oke, okay, sebentar. Oke, okay, sebentar ya. Baca dulu, iya. Yeah. Ya, so far ya. Okay. Baik, kita sudah uh, membuat game uh, yang apa namanya unlimited play gitu ya, Artinya, uh, gamenya itu tidak berhenti-berhenti ya. Kita lompat satu ke planet lain, ke planet lain, dan seterusnya. Dan um, ini masih ada bug yang bisa cek. Dan uh, untuk selanjutnya, di video selanjutnya kita akan um, mencoba mengganti ini ya mengganti permukaan planet, jadi kita akan kita bosan dengan planet yang sama terus, jadi kalau Anda lihat di aset, ya, kita punya berbagai macam model planetnya, kita akan coba ganti planetnya, dan kita akan coba memberikan, ini ya latar belakang space, ya agar game semakin menarik, kita lihat video selanjutnya